oke teman-teman kembali lagi bersama saya Agung Jamurga21 tentunya channel kesayangan kalian semua jadi di video kali ini aku akan membahas seputar gitar ya tentu kalian sudah tahu yang saya bawa ini adalah gitar alasan kenapa kamu gak bisa main gitar yang pertama kamu gak mau belajar lalu yang kedua kamu males yeah. gak mau belajar males dan yang ketiga kamu belum mencoba belajar tapi kamu sudah bilang gak bisa main jadi karena alasan-alasan seperti itu yang membuat Teman-teman itu nggak bisa untuk main gitar. Di hati teman-teman itu pengen bisa main gitar, tapi nyatanya teman-teman itu malas untuk belajar dan sedikit berbagi cerita. Dulu saya belajar main gitar itu tanpa adanya guru, jadi saya otodidak. Otodidak itu belajar sendiri, oke. Jadi untuk... Uh, memperlancar pembahasan kita kali ini langkah baiknya ngopi dulu Oke okay, lanjut ke pembahasan uh, Sedikit cerita Saya dulu belajar main gitar itu Tanpa adanya seorang guru Jadi otodidak Jadi otodidak itu belajar tanpa guru Loh kok bisa? Ya bisa, karena saya ada kemauan Dan niat Niat, maaf oke, okay. dulu saya belajar itu eh, melihat youtube saya belajar itu kan melihat youtube bentuk-bentuk kunci saya belajar itu mulai dari kunci-kunci dasar dulu seperti apa sih bentuknya nah disitu saya terus apa ya mempraktikkan yang ada di youtube itu saya praktikkan. dengan dibarengi apa Latihan terus -handerus. dan e, untuk mempermudah kita bisa main gitar itu, yang paling penting kalian harus punya gitar. Jadi, punya gitar sendiri ya. Jadi, kalau punya gitar sendiri itu sewaktu-waktu teman-teman mau belajar, itu enak karena punya gitar sendiri. Beli aja yang murah-murah aja dulu untuk latihan saya ini gitar murah kok ini. Ini malah saya nggak beli. Ini warisan. Jadi sebenarnya belajar gitar itu mudah ya, teman-teman. Asalkan kalian tuh mau mau belajar, niat dan tekad dan hmm, membuang rasa malas dan mau belajar dari nol. Ya, mungkin cukup itu cerita dari saya seputar gitar. Jika kalian setuju atau suka, atau ada saran atau pendapat lain, boleh teman-teman komentar di kolom komentar ya. Saya tunggu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Agung Sembirda, sampai jumpa di video berikutnya.